Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wahyu 22 ayat 16 Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang.